kak kak mau tanya aku kak toilet mana kak apa orang aku, aku <laughs> YouTube balik lagi dengan kami berdua siap menghibur kalian semua. Balik lagi nah. dengan Wak Jon dan Ridwan Rambi. Rambi Jadi buat kalian yang penasaran untuk tonton video ini Kami bakalan buat video prank lagi ya kan Buat video pranknya lucu lah pokoknya Lucu lah pokoknya Karena kami disini sini Berantam, dan toilet Jadi buat kalian yang penasaran gimana videonya Jangan tonton eh, jangan eh, tar, Tonton Tonton, <mess> tonton. <messide> <messide> <messide> <messide> <messide> Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya kan Semoga kalian semua terhibur Oke buat kalian yang penasaran dengan videonya Langsung aja Mana ya? Oh kak, bang tanya kak toilet mana kak ya? Sa di situ, mana situ. sana? Ya, yang Jauh nggak pintu, pintu dua. Pintu ya. kalau pintu satu bukan toilet. Bro <tuk> aja ya, <tuk> Sana kan? Berapa tuh satunya? 2000 Jauh nggak ya. ya? Ada orang tuh sekali gak lama lagi lo mana kak aku dulu ini ada tadi. apa nih Ada. Aduh, tolong Foto. Aku kak kencing aku mana ah. lah nih toilet sini nih aduh Bang tanya sama siapa lagunya, halo kak kak pang tanya kak toilet mana kak sak kencing awak <tos> mana kok sana sana, sana dukeng, ah, tolong sak kencing aku ha? ini sana sana <tos> uang, mana tolong aku sak kencing we mana sekali nih aku sak kencing disini kan kan iya Bokat huh? oh, mana Nana? cari-cari itu. Bagi kalau. apa? aku, aku luar, aku luar, aku, aku aku aku luar, aku aku luar, aku luar, aku aku Ya di sana. Aku lagi oh, aku. Bang, Aku aku bisa juga. Aku la, nah, lah, ayo, gak nggak udah tutup oh, ini, serius ada, kabinnya ditutup coba pintu ditutup dulu, mana aduh dulu, aku udah basah, bang kamera itu mana mana ayo ayo halo halo halo halo